Saya yakin tidak pernah ada yang namanya pukulan bil ma'ruf. Katanya pukulan yang tidak mencidrai. Nganggu apa? Sapu tangan, bantal. Tapi saya tanya, apakah hatinya cedera? Seorang istri dipukul pakai bantal, hatinya cidra nggak? Dipenguti baiknya cidra. Jadi beli, beli dipakai uang belanja, itu cedera. Seorang perempuan akan cedera bukan fisiknya, tapi hatinya yang akan cedera. Karena tidak ada pukulan yang ma'ruf Tidak ada Maka itu Bagaimana mengartikan kata doroba ini Saya mengartikan doroba ini dengan istilah sentuhan fisik Bukan memukul tapi sentuhan fisik Lalu sentuhan fisik yang bagaimana Yang pertama adalah Mungkin langkah pertama adalah Pegang tangannya Dan bilang maafkan saya Dibelai Dipeluk dielus-elus, itulah, itulah yang saya, lus -lus. saya tafsirkan dengan waktu buhun nabil ma'ruf sentuhlah dia dengan cara yang baik karena pukulan lus -lus. sekali lagi lus -lus. tidak pernah baik minimal hatinya yang sakit uh, ada ibu-ibu di sini kira-kira sakit, sakit gak, ibu? ibu. kalau tombak nih, kalau misalnya suaminya, suaminya itu, itu nyubit itu. gitu sakit banget ya larak AB ya, kalau di black dan soplas semua ya artinya Sakit Bang data datang suami datang tuh udah cemberut aja, udah sakit Apalagi di, gimana sih kamu? Nah itu udah, udah sakitnya luar biasa Maka itu sentuhan fisik dengan cara memegang tangannya, mengelus-elus Mengusap air matanya, ambilkan tisu Kemudian uh, dipeluk, dibelai, dan terakhir diudari Ya, ya kan, harus dipeluk siapa sih? Arti udara jadi lembah, ya. Setuju, ya? Luk. Insya Allah, gelem di udara. Insya Allah. Aja ya, <laughs> ya kan? kalau laki-laki, pemuda, ya, pemudi, pramugara, pramugara, pramugari, kalau di udara, di udara. Ya, Satu itu pun berlaku pada anak, ketika usia 10 tahun. Saya ya, ya. Uh, sudah ya, mengalami ya, punya anak, anak 10 tahun, tahun dan, dan saya, saya ajarkan saya secara bertahap tentang sholat misalnya Ketika umur 8, 8 tahun, tahun Saya sholat, eh waktu umur sebelum 8 tahun, 8 tahun, tahun sih biasanya ya, ya. ikut-ikutan terus lari ya, ya. gitu kan Kadang-kadang ya. ikutnya pas udah dirokaat berapa terus lari lagi udah biarin Pas umur 8 tahun, mau ikut nggak sholat? Mau, ya udah, ayo sholat Itu nggak pakai nutup aurat, nggak pakai wudhu Udah sholat aja Bercanda-bercanda ya terserah lah sama, sama adiknya bercanda Umur 9 tahun Ketika mau ikut sholat Saya ajarin tutup aurat Pakai apa, pakai selimut, pakai apa kalau nggak ada Makanya kain sarung standby terus Akhirnya pakai kain sarung ikut sholat Dan umur 10 tahun itu sudah harus wudhu Untuk ikut sholat saya Nah bagaimana kalau dia nggak mau sholat Usia 10 tahun Apakah dipukul Sekali lagi, Lain bukan dipukul, juga, juga. tapi disentuh. Cukup. Ada sentuhan Cukup. fisik dari kita. Usia, usia 10 tahun ke bawah itu kan pakai lisan dulu. Ayo sholat, ah tanggung ya. Ini Upin Ipin belum selesai ya udah. Nanti ayo sholat, ini main gamenya belum takut mati gitu kan ya udah. Pas usia 10 tahun ayo sholat, tanggung ya. Ini Upin Ipin belum selesai, saya datangi dan saya ambil HP-nya, saya pause dan saya taruh dan saya angkat tangannya. Yuk, sholat. Bukan dipak gitu ya, ditempiling sampai sakit. Tapi saya melakukan sentuhan fisik yang tadinya baru lisan. Ayo sholat. Bangun, terus ke tempat tunggu dia butuh. Lalu ikut sholat. Nanti ketika dia lagi malas lagi, ayo. Jadi sentuhan fisik dari saya tidak menyakitkan kalau semacam itu. Beda dengan disentil, dijiwit. Atau misalnya, Bisa, ya, ya di apapun lah yang sifatnya kekerasan verbal, verbal, kekerasan fisik, itu enggak itu boleh. Artinya doroban, doroban di sini adalah sentuhan fisik, jangan pakai lisan, lisan saja. Pertama, pertama apa, eh, tadi, tadi, kembali lagi, pahami, pahami, pahami tentang pahami anak. anak. Yang kedua adalah belajar, belajar dari anak. Kadang-kadang kita, kita tuh hanya memahami anak saja, tapi melupakan bahwa anak dalam anak-anak itu juga terdapat banyak pelajaran. Satu, Satu hal, hal saja aja. yang perlu saya sampaikan Ketika anak-anak bermain, bertengkar, rebutan dengan teman-temannya Dia menangis, marah, tapi kemudian besokannya main lagi, betul nggak? Main lagi Ini kalau bapaknya ikutan, anaknya sudah main lagi, bapaknya simpak pikpak bapaknya, bapaknya beli perangkat-perangkat Tapi anak udah selesai Justru kita bukan hanya paham tentang anak Tapi juga kita belajar dari karakter anak itu yang positif tidak, tidak perlu malu untuk belajar kepada seorang anak kecil bahkan kepada anak kita sendiri termasuk juga hikmah walaupun famil bahaim ambillah hikmah walaupun dari burung binatang bedanya apa dengan manusia bedanya binatang tidak boleh kita anggap sebagai guru walaupun kita ambil pelajaran tetap tidak boleh dianggap sebagai guru bedanya dengan manusia ambil pelajarannya juga dianggap sebagai guru kita terakhir eh, mungkin ini udah kepanjangannya bibir Gara-gara, gara-gara ngomongnya dokter, jadi saya levelnya harus mengimbangi, walaupun gak bakal imbang ya, Bibi. Ya. Terakhir ini saya ingin menjelaskan, mugi-mugi masih pada sabar, gitu. Ya. Uh, ada cerita terbaik di dunia. Saya pernah ketemu dengan Mas Hasto Broto, beliau itu sutradara kenamaan di Indonesia. Saya tanya, Mas. Pernah gak bikin film terbaik? Oh ada, ya. ini, ini, ini, ini, gitu Atau, Atau film orang, orang deh mas, siapa? siapa? Saya kira itu semuanya kalah Ada cerita yang terbaik sebenarnya itu Cerita apa? Cerita kisah Nabi Yusuf Karena itu adalah kalimat dari Al-Quran sendiri Bahwa Allah menceritakan Nahnud Nakus Su'alika Ahsan al -qasos. Aku ceritakan kepadamu Muhammad Tentang cerita yang terbaik Maka sinetron apapun Tidak akan pernah mengalahkan kisah Nabi Yusuf ini Berawal dari apa? Berawal dari Nabi Yusuf yang bermimpi. Ini agak-agak gramatikal agak sedikit Agak teoritis uh, Namanya juga anak-anak Biasa kalau cerita kan mengulang-ulang ya kata-katanya uh, Ayah, ayah Tadi saya main di sekolah Terus saya main di sekolah itu Diulang-ulang aja kata-katanya Tadi ada temen yang nakal Terus temen yang nakal Itu kan dia temennya nakal nih gitu. Jadi ulang ulang Itu juga tergambar ketika Nabi Yusuf datang Yusuf, ya saya lihat, saya mimpi, 11 bintang, matahari dan bulan. beneran ya, saya itu melihat, gitu. Jadi diulang-ulang. Ini menggambarkan bahwa Nabi Yusuf itu masih kecil. Dengan satu kalimat itu sudah ketahuan, oh ini masih anak-anak. Karena mengulang dua kali. Karena sifatnya mimpi yang biasanya diabaikan, maka pakainya taukin, ini sesungguhnya aku. Beneran lo ya, beneran, sumpah. Tadi mimpi. Gitu. Kalau gak pakai sumpah gak didengar Tapi yang menarik adalah, kenapa Nabi Yusuf cerita ke bapaknya, bukan ke ibunya? Itu menandakan bahwa, bukan hanya ibunya yang memperhatikan tentang pendidikan anak, bapak juga sebagai faktor utama dalam tubuh kembang pendidikan anak. Kadang-kadang kalau zaman sekarang, Ibunya lagi repot masak Bapaknya lagi santai baca koran Tetap aja, mana nih mbok keira kah? Oh. <laughs> Pengen cerita, mana, mana mbok keira? Bapak lagi sibuk, baca koran sibuk Padahal Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf itu mengajarkan bahwa Betapa Nabi Yusuf itu sangat nyaman cerita ke bapaknya Walaupun sekedar mimpi Mimpi apa-apa sih cerita mimpi Tapi Nabi Ay Nabi Yakub tetap mendengarkan Wih bagit, mimpi ya bagit, tak rongkakan. Nah zaman sekarang mungkin banyak yang tidak nyaman cerita ke bapaknya. Waktunya enggak ada, bapaknya juga bisa bisa jadi membentak. Itu, itu, itu, itu, itu nanti banyak pelajaran dari sini. Kemudian yang menarik adalah Inni itu tu'ahada'a syarokawqa bawa syaw syawal qamar. Yang dilihat oleh Nabi Yusuf adalah benda mati, Sebelas bintang matahari dan bulan. Tetapi ungkapan Nabi Yusuf adalah Ra'ay tu'hum. Hum itu seolah-olah dia hidup ya. Bukan ro'ay atau ro'ay tuha. Jambat ro Kenapa panggil ro'ay Karena disitulah Nabi Yusuf sudah mentafsirkan sekaligus makna dari mimpi itu. Bahwa ini bukan sebelas bintang, matahari, dan bulan, tapi adalah manusia. itu makhluk berakal. Dari situlah Nabi Yakub kaget. Ya Allah, ini bukan sekedar cerita, ini bukan mimpi Sekaligus ini ada takwil dari mimpi itu sendiri Dari satu kalimat orang Tuhum saja udah ketahuan Aku melihat orang-orang itu Li Sajidin bersujud kepadaku Adalah 11 bintang matahari bulan Tapi aku melihat orang-orang itu Dari situlah kemudian Nabi ya aku bilang Ya bunayala ya ya kang ada ikhwatik. Wahai anakku Oh ya iya, ini ada, ada yang menarik Awalnya Nabi Yusuf itu bilang, ya abadi Apa itu, itu artinya abadi? Ya abadi? Ya, abadi, ya, abadi beda ya, beda ya abadi beda dengan ya abi ya, ya, ya, ya. Kalau ya abi ya, ya, ya, itu bapakku, wahai bapak, wahai bapak. bapak. Tapi kalau ya, ya abadi, abadi, abadi adalah bapakku sayang. sayang bapak, Bapakku sayang. Bapak. sayang, itu artinya abadi bapak. Apa yang bapak dibalas oleh Nabi Yaakub? Kalau ya, ya, ya bunahiyah, wahai anakku sayang Artinya apa? Ketika anak itu menyayangi kita, kita juga harus menyayangi mereka Jangan, jangan, ya abadi, apa -apa. wahai bapakku sayang, terus bapaknya, bapaknya. hei, cung, bisa bangor. <tuk tangan> hmm. jangan, jangan gitu. Itu. Tapi balaslah Tata, dengan kasih sayang kita yang kita sama. Kita ya, bunaya, wahai ya. Anakku, anakku sayang, la taksusru'iakangada ikwatik. jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan cemburu, kira-kira gitu ya. Akan cemburu gitu lah. Tapi Nabi aku tidak pernah menyalahkan sebelas anaknya yang lain. Karena apa? Lanjutannya adalah indah syaitonah, indah syaiton adalah kemahatubu mungkin. Kang arane setanku tetap bahaya. Bukan karena kakang kakaknya iranakal. Jadi Nabi aku nggak pernah membedakan antar Nabi Yusuf dengan kakaknya yang lain. Mereka nanti cemburu karena yang namanya setan ya setan bisa saja menggoda. Padahal kakak kamu tuh baik semua, gitu ya, kalau tertarik. Ini pelajaran lagi, tidak pernah membeda-bedakan satu anak dengan yang lainnya. Kadang-kadang di depan kita, di depan orang lain, kalau ini anaknya pinter ini, Pak Haji, gitu. Ini rajin belajar. Kalau yang ini tuh malas banget anaknya, di depan anaknya, di depan orang lain. Dan itu akan mentalnya drop, mentalnya jatuh di situ. Yang nakal mungkin semakin nakal, yang pinter semakin angkuh, dan semakin sombong, semakin terlena dan gak mau belajar Jadi sama-sama belesa kekauan Nabi Yakub tidak Satu anak tidak. ini memang punya keistimewaan, tapi yang sebelas tidak pernah disalahkan Yang disalin setan Uwis setan ya setan lah gitu. Kemudian ayat lanjutannya, saya takut uh, takut salah dibacanya. Saya tadi baru buka, pas tau dokter, eh, saya buka dia harus level dokter ini tapi saya levelnya level di bawahnya lah kopral kata, kalau kata ngawin level kopral lanjutannya waka inna syaitona linsan yaadu inna syaitona linsan yaadu wakadhalika yastabika robbuka yu'allim muka min ta'wilil ahadith eh, wakadhalika yastabika begitulah cara Tuhan untuk memilih kamu memilih itu kan ada istofa ada ikhtaruh ada istaba gitu Nabi aku memilih kata, kata istibah, memilih. Ijtaba, apa kata ijtaba, uh, perbedaan kata istibah dengan ijtaba yang lain? Kalau istibah ya itu ijtaba. adalah kalo memilih berdasarkan ijtaba. kemampuan spesial, berdasarkan spesialisasi. Jadi kan ada orang memilih karena ia ya senang aja, karena dia anaknya siapa. Tapi kalau istibah itu memilih karena dia punya apa, punya skill. Dimana Nabi aku tahu skill? Karena ceritanya mengandung takwil sekaligus, ini skillnya luar biasa. Dia punya skill bisa mentakwil uh, ucapan orang, bisa cerdas menangkap bahasa bahasa apapun, bahasa simbol, bahasa tubuh itu sebab pandai untuk ditangkap oleh Nabi Yusuf. Wakazali kaya, tapi karob buka. Wa yauli buka mintakwil ahadif. Nabi aku orang cerdas juga kan? Tahu, ini pinter takwil minta dan kamu akan jadi nabi lagi pengertian menyempurnakan nikmat Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu adalah kamu juga akan jadi penerus bapak dan uh, bapak kamu mbah kamu buyut kamu kan nabi semua ini kamu penerusnya dari sini bisa dilihat bahwa Nabi Ya'kob sudah menatar anak itu sejak dini Kamu akan jadi orang hebat Sini belajar sama Bapak Diajari sama Bapak Sejak kecil itu ayo ngaji Kakak-kakaknya dolan terserah Ngaji be. Bahwa kamu akan jadi penerus Hati-hati nah. Kamu harus ngajinya benar. Kamu harus ahlaknya benar. Kamu, kamu harus sopan dan lain sebagainya Imannya harus kuat nah, Diajari terus Inna, inna hakim Allah maha tahu dan maha bijaksana. Ini kunci, bijaksana. Apa arti bijaksana paling sederhana? Bijaksana adalah keputusannya tidak salah. Keputusannya tepat. Ternyata apa yang ditanamkan Nabi Yakub sejak kecil itu berguna dan bermanfaat. Karena setelah itu Nabi Nabi Yusuf itu hidupnya sengsara. Pertama dibuang di sumur. Kedua dijual. Ketiga jadi pembantu keempat, keempat difitnah masuk penjara, penjara. pokoknya uripeh derita di atas derita setelah itu bayangkan kalau tidak ada penataran dari Nabi Yakub, ini kayak apa jadinya anak ini Stres pasti tapi indallah alimun hakim Allah bijaksana pasti saya dibuang ini ada manfaatnya ada hikmahnya saya dijual ada hikmahnya Allah pasti tepat keputusannya dari mana tahu itu? dari mamanya jari Pokoknya apa yang terjadi pada kamu Allah itu selalu ada hikmah di balik itu semua. Hakim, bijaksana dan ada hikmah. Nanti kamu cari hikmahnya apa di situ. Maka kesabaran itulah yang kemudian membuat Nabi Yusuf pada akhir cerita, luar biasa. Uh, saya mau tanya, kalau ada orang nasibnya seperti itu, cerita di atas cerita, kira-kira bisa nggak dia jadi presiden, atau maju jadi kubu PD nggak? Enggak penting saya mau. Aduh, saya mau gelandangan. Saya mau orang, orang dibuang. Saya enggak punya orang tua jauh dari, dari desa saya. Enggak berani Bapak, mentalnya ya. kecil. Tapi yang dilakukan Nabi Yusuf, Yusuf ketika kekeringan, ketika menghadapi musim kekeringan, Nabi Yusuf mengatakan di dalam ayat di akhir surat itu, jangan khazainil biarkan saya yang jadi bendaharanya. Saya yang ngurusin negara ini. ini hafizun alim." Saya hafiz, saya bisa uh, bisa dipercaya, alimun saya juga punya ilmunya. Bayangkan, orang mantan narapidana, orang mantan budak, orang mantan dibuang sama saudaranya masuk sumur, dijual, pada akhirnya dihadapan ribuan orang di situ, dan juga hadapan raja mengatakan, saya mampu mengatasi ini semua. Dari mana kepercayaan diri itu? Dari bapaknya. Pendidikan sejak dini, mantapan akidah, bahwa oh Allah maha benar, Allah selalu punya hikmah yang baik, nggak pernah Allah zalim kepada hambanya gitu, selalu tertanam sampai akhirnya Nabi Yusuf mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Alim, aku juga tahu, tahu dari mana? Orang jadi budak kok tahu? Dari bapaknya. Berarti pengajaran Nabi aku ya itu luar biasa, menyeluruh, komprehensif, dan benar-benar dalam pelajaran dari Nabi aku ya ini. Ibunya lagi apa? Ya ibunya lagi masak. Baik. Sekarang dibalik, ibu masak bari ngajar. Bapaknya? Bapaknya judi online. Bapaknya judi online ya. Binjol, orangnya. Jadi itu luar biasa dari, dari kisah ini. Dan saya yakin ini adalah kisah terbaik karena itu adalah klaim dari Allah sendiri. Ini adalah kisah terbaik maka itu pelajaran ini hanya secuil dari pelajaran kisah dan Yusuf. mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua mungkin itu aja ya mohon maaf ya. walafumikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh zaman akhir nalikan langit cuman alam mendung kangkaton remeng-remeng sementara ning bumi ruwet ngamper oyot Mang pating seladang pating belarat sungkralan rongsokan suara-suara gemlaur cembelerit gawe gerges ati jalan dalan ngecembung getih ambon-ambon amis ambon, wangur muta belimetu Sekujur awak, tatu tatulang lang asing gudu. Gambar wali-wali, Endas ngom laku. Duh, Gusti mengkenen urip, ning jaman akhir. Ngobrol berlipatnya nyambung, tapi kecekikikan, cekakak cekikik. Ngakak pingkel-pingkel Sementara ning dadai Netes getih Ngecembang banyu mata Rai pada dibuangi Diganti kedok Kaden napas jadi sesek Beli bisa jelas dedeleng Sampai berikaton awak dewek Kang kena salaman berpada kentuk kang kena cuma jotoslen siku jagat amba di kotak-kotak jadi kiut pengen jadi pangeran kang pangeran-pangeran pada musuhan, pangeran-pangeran pada ece-ecean, pangeran-pangeran serimpung jotosan pangeran pengeran padang lolos gaman Kaplingkang kang jadi rebutan Gusti Allah di pinggir nangin tempat sepi Dari mana -a? kang pengen ketemu mana ah pada rindu mana ah kang pengen ngadu Marilah kita hijrah Ini saya tulis 2012 Marilah kita hijrah Saat kepekatan nyaris sempurna di ujung zaman Aku ingin mengajakmu wahai jiwa-jiwa yang lelah Yang lusuh Yang terguncang yang terpental, yang terkapar berdarah-darah, lalu kalah dan kalah, disinggisilang silang tarut kepentingan, berebut impian dan angan-angan. Marilah kita hijrah. Kita belajar memasuki wilayah keheningan. Sambil mewujudkan keyakinan Bahwa tujuan hidup cuma satu Menghadap Tuhan Agar kita tidak serabutan entah kemana Melangkah Melangkah entah kemana Tabrakan satu dengan lainnya Jatuh dan luka Dendam menyala Dan Masing-masing Menghunus kebencian yang sama Diperdaya berhala-berhala di rumah kita Marilah kita hijrah Kita memasuki wilayah keheningan Sambil berkaca diri Untuk melebih mengenal diri ini kita, kita ini siapa Agar kita mau memangga, menanggalkan kesombongan yang bertata di kepala merasa mampu memimpin berjuta manusia padahal memimpin diri sendiri saja tidak bisa marilah kita kita belajar memasuki wilayah keheningan agar kita bisa melihat cemong kotor penuh daki dan mesti dicuci air kemuliaan berulang kali marilah kita hijrah belajar memasuki wilayah keheningan rumah Tuhan yang berhias yang yang bertihang beton yang kokoh dengan oramin indah menghias di setiap sudut dindingnya Dirawat sedemikian rupa untuk mempertahankan kemegahannya Tapi tak cukup mampu menutup kesenduan mihrabnya dan desah kesepiannya Marilah kita hijrah Kita belajar memasuki wilayah keheningan dengan, Dengan memulai memancangkan niat, niat menyusun batu bata semangat, meniupkan subat, ruh ke gua garba masjid-masjid agar bisa hidup dan desahnya mengbias kehidupan. di kehidupan. Mengajak, Mengajak kita semua su sujud. sujud. Di rumah kita sujud. Di kantor kita sujud di pasar kita sujud di pabrik kita sujud di ladang-ladang kita sujud di perahu-perahu nelayan kita sujud di gelanggang-gelanggang kesenian kita sujud di panggung kesenian dan olahraga kita sujud dahi menempel di bumi merasa diri ini abdi Marilah kita hijrah belajar memasuki wilayah Keheningan memasuki lorong dan rumah-rumah kumuh menatap wajah-wajah kuyu dan langkah-langkah lesu para fakir yang tertindih hidup miskin agar kita paham pesan sang Sunan Insuntitif tajuklan wakir miskin Marilah kita hijrah Kita memasuki wilayah keheningan Setelah kita mengambarai Di padang-padang gersang penuh tumpukan benda-benda Hingga kadang-kadang kita letakkan di atas segalanya mengagungkannya, mencintainya, Rumah Harta, jabatan, dan ijazah jadi berhala Marilah kita hijrah Kita belajar memasuki wilayah keheningan Sambil pelan-pelan merentangkan tangan Menyusun, menjalin silaturahmi mengokohkan uhuwah Setelah sekian lama kita tercabik kepentingan organisasi Organisasi kelompok dan partai-partai, marilah kita hijrah. Kita belajar memasuki wilayah keheningan sambil melembutkan hati, menumbuhkan benih cinta. Sudah lama anak-anak kita kesepian, mereka serabutan ke sana kemari tak terkendali. Mereka diyatimkan oleh orang tua mereka oleh guru-guru mereka, oleh para pemimpin yang lama yang lama dibuai ambisi tak bertepi yatim yatim bertebaran mengundang amarah Tuhan. Marilah kita hijrah Belajar memasuki wilayah keheningan Sambil pelan-pelan tampil ke depan Menyandang keteladanan Menyongsong keberhasilan dengan suri toladan Puisi yang terakhir Kembara sunyi di kelam malam, aku meringkuk di pojokan sunyi, dalam gigil demam tinggi. Lalu aku moksa menjelajah ke berbagai cakrawala, mengembarai wilayah-wilayah kesunyian dari dimensi ke dimensi. Ijenkan aku nakal kali ini ya, Gusti. Aku reguk partikel-partikel alhaknya Halaj pasrah di padat ketukan takdir di tiang gantungan tanpa keluh, berpusing dalam alun ritme tarian lumi melambung ke angkasa mengetuk pintu pintulang, asik berjingkrak terbahak di kegilaan sana ali. Sang tokoh kontroversi Tentang Tuhan dan aku Aku dan Tuhan yang menyatu Melenggang di malakutnya malawana ishak Dilipatan-lipatan dimensi Yang membuat kagum tak henti-henti mengurai strategi semarnya Syekh Subakir dan Syekh Datuk Kahfi meruntuhkan tembok kasta yang telah mem memeluk semarnya cakrabuna Mbah Kucerbun sangkul legendaris peletak batu pertama cadubun nagari mewiridkan silih asah Silih asih, silih asuh, dan silih wanginya yang Prabu. Hingga galuh menjadi negeri tangguh melintas waktu Melafalkan huruf-huruf bijah ianya sekuru Lalu merangkainya menjadi bacaan kitab suci Menyimak sidang-sidang wali songo Tentang pemahaman, ragam pemahaman dan persoalan keumatan Menyelisik rekam jejak Nyimas Sarifa Mudahim Tentang kesetiaan cita-cita Terhadap tatar Sunda tanah kelahiran Menghirup urama kesiram aroma kesyahidan Nyimas Ratu Pakungwati. Perwujudan cinta seorang putri terhadap negeri merekuk ilmu didahaga didahaga Syekh nawawi al-bantani bersimpuh dalam gigil negeri atas angin bersimpuh dalam gigil negeri atas Amin latubilgis Tawadu di tawaduk simpuh hadapan penghulu para wali Syekh Abdul Qodir jalani berasik berasik maksud dalam sajak hubnya Hai al-adawiyah ah Al berenang di bening telaga hatinya Imam al-Ghazali yang membuat hidup sejuk damai Melanglang buah sunyi Kian mengecil diri Kian tak berarti Tuhan ampuni aku Yang terlambat memahami Bahwa hidup adalah belajar tahu diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh